Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ugfiruhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayi'ati a'malina man yahdihillah falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah ashadallah ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhan ladhina amanu taqum wa haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqum rabbakumul khalaqakum min nafsi wahidah. Wa khalaqa minhaa zawjaha. Wa basa minhuma rijalan kathira wa nisaa.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 فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدَاعَةٌ وَكُلَّ بِدَاعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أعذن اللَّهُ وإياكم وَوَالِدِينَا من النار kaum muslimin wal Muslimat, Alhamdulillah. Kembali kita semata panjatkan puji syukur kehadiran Allah Azza wa Jalla atas limpahan nikmat dan curahan kasih sayangnya yang terus-menerus kepada kita sekalian hingga kembali pada malam hari ini kita masih dimudahkan. Menjalani kewajiban kita sebagai seorang Muslim, dan kita diberikan taufik petunjuk untuk senantiasa memakmurkan rumahnya, mengisi dari masjid-masjidnya dengan ibadah demi ibadah, termasuk ibadah majelis ilmu. Pada kesempatan majelis ini, kita melanjutkan dari pembahasan tentang kitab adzkar as-sabah wal masa kitab zikir-zikir as-sabah pagi wal masa dan petang dari karya Syekh Saleh bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimi hafizhahullah ta'ala wa ra'ah sebelum kita masuk pada pembahasan poin-poin dzikir-zikir yang disyariatkan di dalam pagi dan petang kita mengambil beberapa muqaddimah-muqaddimah, beberapa pembukaan dari pembahasan-pembahasan tentang pentingnya kita untuk menegakkan syariat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dari golongan hamba-hambanya yang Allah subhanahu wa ta'ala janjikan pengampunan dan juga Allah menjanjikan pahala yang sangat besar. Yaitu golongan hamba yang banyak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Baik laki-laki maupun perempuan. Allah subhanahu wa ta'ala tegaskan di surah Al-Ahzab ayat 35. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan sepuluh golongan hamba-hambanya. Golongan yang sepuluh, yang terakhir, Allah اللَّهَا كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ Golongan yang ke sepuluh adalah golongan Allah اللَّهَا كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ Hamba-hamba yang banyak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dari kalangan laki-laki. Dan dari kalangan hamba-hamba yang banyak mengat Allah. Dari golongan perempuan. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala menyamakan Antara laki-laki dan perempuan. Dalam bentuk ibadah demi ibadah. Iya. Dalam bentuk ibadah penghambaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian. Ditutup ayat tersebut dengan janji dari Allah Subhanahu wa taala bagi laki-laki dan perempuan sama mendapatkan janji tersebut yaitu a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'aziman a'adallahu lahum Allah menyiapkan lahum untuk mereka seluruhnya yang menegakkan penghambaan-penghambaan tersebut. Termasuk penghambaan banyak berzikir Iya. Allah siapkan pengampunan dari dosa-dosa. Dan pengampunan dan pahala. Yang sangat besar. Pahala yang sangat besar. Di sini menerangkan kepada kita. Tentang keutamaan orang-orang yang banyak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala apakah dia dari kalangan laki-laki maupun perempuan Karena apa maksud banyak mengingat Allah ini pembahasan kita pertanyaannya siapakah ini maksud hamba-hamba yang banyak mengingat Allah atau bisa kita katakan kapan dikatakan Seseorang itu banyak mengingat Allah. Kapan dikatakan seseorang hamba dikatakan dia banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala? Sini ada beberapa nukilan dari pendapat para ulama. Yang pertama dari sahabat ahli tafsirnya sahabat yaitu Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala humma Ketika Menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan al-muradu yazkurunallaha fi adbari salawat wa ghudu wa 'ashiya wa fil madaji wa kullama staiqaba min nawmihi wa kullama ghadha aw roha min manzilihi dzakarlallaha ta'ala. Kata beliau radhiyallahu anhu, yang diinginkan dari golongan yang banyak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala adalah mereka yang senantiasa mengingat Allah di belakang-belakang solat lima waktu. Fi ada baris solawat. Di belakang solat lima waktu. Berarti di sini penegakan zikir setelah solat. Dia tegakkan. Kemudian dia juga mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Gudu wa, -wa asya ada sini penyebutan dikir pagi petang. Gudu awalun nahar. wa akhirun nahar. Gudu adalah berarti awal siang. Apa itu awal siang? Pagi. Wa akhirun nahar akhir siang. Apa itu? Petang sore. Dia mengingat Allah dia awal siang yaitu waktu pagi dan di akhir siang yang di waktu sore, di waktu petang. 6. Dan ini adalah hal yang juga Allah Subhanahu wa taala singgung di dalam ayat-ayat dalam Al-Qur'an Karim, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasbihuhu wa asila. Itu juga disebutkan dalam surah al ayat 41 42. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak, dan sucikanlah Allah, bertasbihlah kepadanya di waktu bukrah, di waktu pagi, wa dan di waktu petang. Ini jelas. Jadi bahagian pagi, petang, termasuk dari zikir-zikir yang hendaknya dijaga. Enam. Kemudian, mau dan juga mengingat Allah Subhanahu wa taala ketika dia beranjak tidur fil di tempat pembaringannya ya di tempat pembaringan ketika dia beranjak ingin tidur sebelum tidur maka dia melazimkan zikir-zikir doa-doa sebelum tidur ini agar kita tergolong sebagai apa golongan ini Hamba-hamba yang banyak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap saat. 6 nah. Kemudian. Wa minnaumihi. Dan juga dia mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Dia berzikir. Setiap dia istaiqaba. Apa itu istaiqaba? Dia bangun tidur. Ya. Setelah tidur. Tadi kan dia tidur. Dia berzikir. Kemudian istaiqaba. Dia, ber, dia bangun min no mihi, dari tidurnya. Maka di situ juga ada zikirnya. Maka dia jaga. Zikir setelah tidur. Coba nak, apa zikir sebelum tidur? Ini tiga orang anak-anak depan saya. Kalau enggak bisa jawab, jangan kasih tidur ini, anak-anak. Apa? Apa doa sebelum tidur? Sebelum tidur, apa saja yang mau dibaca? Mau doa? Mau ayat? Masya Allah. Ayat kursi. asanta, As Kita. Ada yang lain? Dua ayat terakhir surah Al-Baqarah. Kita. Ada yang lain, nak? Sebelum tidur. Tiga kul. Nah, singkat. Tiga kul. Al-Ikhlas al falaq An-Nas nah, dan ada doa-doa lain, zikir-zikir lain, banyak ya yang bisa kita baca sebelum tidur. Setelah tidur, ada selingan anak, anak sini. Setelah tidur, apa dibaca? Ayo, nah, setelah tidur, Hah? bismillah. Ha? Huh? itu kalau mimpi buruk ta'awuz. Ya, itu anak-anak sana, masyaallah angkat tangan. Barakallahu fik. Berani yang angkat tangan ini. Uy, berdiri lagi. <laughs> maju lagi sini, maju. Kalian nih. Apa doa setelah tidur, Nak? Pulang Alhamdulillah, Aladzim ahiyana, baga ma amatana, wailaihi nushur. Ya, sant, barakallofi. Sahib, jadi ini hendaknya dirutinkan setiap saat. Kemudian kata beliau selanjutnya, wakulamaqada auraha min manzilihi. Setiap dia berangkat di waktu pagi, auraha berangkat di waktu sore dari rumahnya. Dia juga zakar Allah ta'ala. Dia juga mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini zikir apa namanya? Zikir. Keluar rumah. Dia berangkat. Meninggalkan rumahnya kemana saja. Ke kantor, ke sekolah, ke kebun, ke tempat kerja, ke tetangga, ke pasar. Keluar rumah. Apa doanya dia keluar rumah? Ayo. Anak-anak. Naam, bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwwata illa billah. Santa. Naam. Ini perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala an Kemudian perkataan muridnya. Murid Ibnu Abbas bernama Imam Mujahid bin Jabr rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, "La yakunu minaz-dzakirina Allah katsiran." Kata beliau, "Rahimahullah, tidaklah disebut seseorang dari orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, laki-laki ataupun perempuan. Tidak disebut dia sebagai orang yang banyak berzikir hingga dia berzikir mengingat Allah." di waktu berdiri wa di waktu duduk wa tadi waktu dia berbaring jadi seluruh keadaannya dia mengingat Allah subhanahu wa taala yang sebagaimana Allah subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah ali imran inna fi khalqis samawati wal ardi wa laili nahar La albab wa wa ala itu dia ciri dari sifat Ulul Albab orang-orang yang berakal yang memiliki Albab yang cerdas pikirannya yang berakal sehat ya adalah allaadzinaya kur naha qyama wa Wa ala junubihim Yang senantiasa mengingat Allah Dalam keadaan dia berdiri Dalam keadaan dia duduk Dan ketika dia berbaring nah, Semua keadaan Kita berdiri Kemudian duduk Kita duduk berdiri misalnya berdiri berangkat keluar rumah Ya kan Kita duduk selepas sholat kita duduk Kita duduk ketika ma makan Ada zikirnya ketika duduk makan Ya kan Ketika berbaring, di waktu kita akan ti, tidur berbaring. Maka di situ semua keadaan-keadaan berdiri, duduk, kemudian berbaring. Tidak pernah lepas dari apa? Zikir. Ya, Terus Allah SWT ada keadaan-keadaan, dia mengingatnya di setiap kondisi dan keadaan. Inilah namanya hamba-hamba yang banyak mengingat Allah SWT. Kemudian perkataan, Asyik Abu Amr ibnu Salah Rahimahullah <tuh> disingkat dengan ulama bernama ibnu Salah Ibn Salah rahimahullahu Ta'ala beliau ditanya tentang kadar kadar di mana seorang muslim tergolong dari zhakirina allaha kathira wa dari hamba-hamba yang banyak mengingat Allah laki-laki maupun perempuan siapakah dia Menjawab. Beliau menjawab. Kata beliau, Iza ala azkar al al-musbatah wa masa'an fil awqati wal ahwalul mustalifah laylan wa nahara wa hiya mubayyinatun fi kitabi amal yawmi wal leylah kana allaha Kata beliau rahimahullah. Ida Apabila. wa Dia senantiasa merutinkan. al azkar al Merutinkan. Zikir-zikir yang maksur. Zikir-zikir apa? Maksur. Apa itu maksur? Al-maqsurat. Zikir-zikir yang ada asarnya. Semua yang ada asarnya dikatakan maksur. Ada riwayat asar. Asal itu apa? Ada riwayat hadisnya dari Nabi SAW yang maksur dari Nabi. Al-Musbatah, yang benar penetapannya. Penetapan hadisnya benar. Subahan, di waktu pagi. Subah, wamasa'an, di waktu petang. Kemudian, fil awqat wal -ahwal Di beberapa waktu-waktu dan di berapa ahwal. Keadaan-keadaan yang berbeda-beda, lailan, warna harok siang dan malam. Nah, di sini kondisi keadaan yang berbeda-beda, ini beliau sebutkan secara global. Ya, secara umum, semua keadaan kondisi yang berbeda-beda di siang dan malam, hendaklah di situ dijaga zikir-zikir. Di waktu kita selepas sholat, di saat kita beranjak menuju masjid, di saat kita duduk makan. Sebelum makan, selepas makan, ya. Semua keadaan. Dan hal tersebut dijelaskan di dalam kitab penjelasan ulama' dari buku Amal Yaum Wal layla. Kitab Amal Yaum Wal layla. Kitabnya karya Imam An-Nasai Rahimahullah. Beliau menulis kitab berjudul Amal Yaum Wal layla. Amalan di yaum, di pagi hari, di hari-hari wal dan amalan di malam hari. Apa amalan dari zikir-zikirnya? Itu diterangkan oleh Imam An-Nasai rahimahullahu ta'ala. Iya. Maka dia akan tergolong sebagai hamba-hamba yang banyak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dari laki-laki maupun perempuan. Nah, jadi ini yang diinginkan. Kapan dikatakan seseorang tergolong sebagai hamba yang banyak Mengingat Allah Subhanahu wa taala laki-laki dan perempuan telah kita dengarkan dari tiga nukilan ulama ya pertama sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhum kemudian muridnya Mujahid rahimahullah kemudian ulama Ibnu Salah rahimahullah. Enam. Kemudian berikutnya pembahasan berikutnya, permasalahan berikutnya Kondisi yang bagaimanakah? ya Zikir tersebut adalah amalan yang paling utama di sisi Allah. Bagaimana kondisi zikir yang utama dan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini pertanyaan. Jawabannya adalah dari jawaban perkataan Imam Ibn Al Qayyim rahimahullah ta'ala. Bagaimana beliau sebutkan di dalam kitab Al Fawaid halaman 247 kata beliau wa, dhikir, wa ma wata'al qalbul lisan wa dalam perkataan ini ada tiga, tiga keadaan di mana seorang ini berzikir dia akan memperoleh keutamaan yang besar dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pertama ketika zikir yang dilakukan afdhalu dzikru wa anfa'uhu mawatal qalbu walisan. Zikir yang paling utama yang paling afdal, paling mulia Ketika zikir itu sesuai antara kolbu wal lisan. Sejalan antara hati dengan lisan yang berzikir Ini yang paling utama. Dan anfa'uhu dan paling bermanfaat bagi hamba. Ketika hati sejalan dengan lisan yang bergerak. Dengan kalimat-kalimat zikir. -kalimat Hatinya ikut. Kemarin kita sebutkan. Pertemuan sebelumnya, ada tiga keadaan zikir tersebut: apa itu? pertama, hati dengan lisan bersama-sama; kedua, dengan hati; dan ketiga, dengan lisan. Semuanya boleh, ya. Yang paling off tingkat pertama yaitu apa dia berzikir di lisan dan hatinya. Sesuai, searah dengan apa yang dia ucapkan di lisannya. Hatinya tidak lalai. Nah, ini keadaan yang paling pertama. Kemudian yang kedua, keadaan zikir yang berpahala dan bernilai keutamaan di sisi Allah. Yang kedua, Kana minal azkarin nabawiyah. Ketika zikir tersebut, dari zikir nabawiyah. Yang warid dari Nabi. Adhkar nabawiyah. Zikir-zikir yang wari dari, na, dari Nabi. Ada contoh dari Nabi SAW. Maka itu dzikir yang utama. Nah, kemudian kondisi yang ketiga. Ini harus kita perhatikan yang ketiga. Katiman Qiyim, syahidat zhakiru ma'anihi wa maqasidahu. Orang yang zakir, orang yang berzikir ini, dia mempersaksikan, mengetahui maani makna-makna wa maqasidah dan maksud-maksud dari kalimat zikir yang dia baca. Nah, ini keadaan ketiga perlu ilmu. Dan perlu apa? Kesabaran untuk mempelajari makna-makna zikir-zikir tersebut. Ya. Supaya kita tahu apa makna-maknanya, kandungan-kandungannya, ya kita harus tahu kandungan dari kalimat-kalimat dari zikir-zikir tersebut dengan belajar dari buku-buku para ulama kemudian kita tahu maksud-maksud dari zikir-zikir tersebut apa maksud dari zikir ini nah, ini semua ada penyebutan-penyebutannya di dalam hadis Nabi Alaihi Wasallam. contoh saja satu contoh ketika kita mengetahui makna-makna maksud-maksud dari kalimat-kalimat zikir maka nanti kita punya ilmu tentang makna kalimat zikir-zikir itu, baru kita dapat keutamaan dari mengucapkan zikir ini. Apa itu? Zikir Sayyidul Istighfar. Zikir apa? Sayyidul Istighfar. Ini zikir, nanti kita dapat keutamaannya, yaitu apa? Seseorang yang membaca di waktu pagi. Dia mengetahui, meyakini Kandungan kalimat-kalimatnya Dia yakin Perlu keyakinan Dan keyakinan itu dibangun Di atas ilmu yang jelas Nah mungkin dia yakin tentang kalimat-kalimat Yang diucapkan, kecuali harus dia ilmu, ilmui Kalimat-kalimat Dikit-dikit tersebut Baru muncul keyakinan Kapan dia yakin dalam hatinya? Lantas, meninggal sebelum sore Maka Kana min ahlil jannah dia termasuk penduduk surga Iya Kemudian siapa yang membaca Sayyidin stikfar di waktu sore Kemudian yakini kalimat-kalimatnya Dia yakin dalam hatinya Meninggal sebelum pagi Di waktu malam dia meninggal sebelum subuh Maka dia tergolong juga penghuni surga Ya Jadi untuk dapatkan keutamaan-keutamaan Itu perlu apa? Ilmu Perlu pengetahuan Akan kandungan Makna-makna dari zikir-zikir yang kita kita baca. Yang kita ucapkan. Enam. Contoh sederhana juga ketika kita keluar rumah. Kita keluar rumah. Apa doanya tadi? Bismillah. tawakal tuh Wala hawla wala Ini diyakini Diri kita ini betul-betul kita sandarkan. Kita serahkan. Kita bergantung kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala, apapun yang terjadi di luar sana, ketika kita keluar dari rumah, sejak kita melangkahkan kaki, menuju ke kantor, ke pasar, ke sekolah, ke ruko, ke toko, ke kebun, ke manapun. Disitulah kita mengawali diri kita, kita serahkan sepenuhnya kepada Allah. Saya dapatkan manfaat, atau saya mendapatkan mudarat, itu semua bergantung dengan Allah subhanahu wa ta'ala, bukan bergantung dengan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dia harus demikian, yakini keadaan dirinya dia tawakal Bergantung, berserah diri Sehingga tidak terperlu lagi kepada sesuatu sana Allah Dia tidak perlu melihat kejadian-kejadian ia kejadian, kejadian, kejadian membuat dia akan lemah ketergantungannya kepada Allah Misalnya dia keluar rumah Dia lihat kecelakaan Dia lihat orang buta Dia orang pincang Lantas mengatakan Wah, sial kaki nanti sudah jadi keluar deh. Ah, itu sudah apa? Sudah bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian contoh yang sederhana juga kadang mungkin terjadi ya. Ketika dia akan beranjak keluar, kemudian piring yang dia pakai makan, gelas yang dia pakai minum jatuh dari tangannya. Lantas orangnya, orang tuanya bilang, "Ijangki nak, Ada apa-apa kalau pergi, Ki?" Karena jatuh piringnya, jatuh gelasnya sebelum keluar rumah. Itu sudah dianggap apa? Ada apa nanti anakku kalau keluar? Itu sudah apa? Bergantung kepada selain Allah subhanahu wa taala. Hati-hati. Jadi kita harus betul-betul yakini diri kita ini bergantung kepada Allah bukan kepada selain Allah bukan kepada kejadian-kejadian apa yang dilihat. Tidak ada hubungannya dengan apa yang kita lakukan. Semua bergantung kepada Allah subhanahu wa taala. Nah, orang keluar rumah tidak perlu memasang jimat-jimatnya. Tidak perlu pakai jimat-jimat. Bahkan harus dia tinggalkan Keluar rumah naik kendaraan Apalagi ditaruh di depan kendaraannya itu Karung Apalagi digantung kain di kaca spionnya Dan seterusnya Itu tidak ada gunanya Itu semua bentuk apa? kesyirikan yang menafikan Yang meniadakan ketawakalan Dan bertentangan dengan zikir yang dia ucapkan Percuma zikir yang dia Tapi perbuatannya justru membatalkan Kalimat-kalimat di lisannya Nah, gunanya. Dah bermanfaat zikir tersebut. Iya. Yeah. al Ini kondisi tiga keadaan tadi kapan zikir itu utama? Ya, yeah, dan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu Pertama, apa tadi? Ketika hati sesuai dengan lisan. Kedua, dzikirnya dari zikir yang waris dari nabi. Ketiga, dia Berzikir, mengetahui, menyaksikan Mana-mana, maksud-maksud Kandungan dari kalimat zikir Yang dia ucapkan, ini perlu ilmu Perlu ilmu, perlu belajar Dan belajar, dan belajar terus Iya Kita perlu Belajar tentang mana-mana zikir dzikir doa-doa Harian kita, termasuk zikir Pagi dan petang enam. ini pentingnya Kita mempelajari pembahasan Ini Dan siapa yang malas ini keadaan ini melazimi zikirnya pada segala keadaan maka dia mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana disebutkan dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat atau dari istri beliau Aisyah radhiyallahu ta'ala anha iya beliau menyebutkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah fi kulli ahyanihi adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Nabi itu adalah orang yang mengemukam Allah Subhanahu Wa Taala di setiap keadaan. Nah di sini ketika diterangkan oleh Imam An Nawawi rahimahullah taala maksud dari perkataan Aisyah radhiallahu taala kata beliau rahimahullah, perkata Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim karya Imam Nawawi beliau menyebutkan wa yakulu, Ma maksud, anahu, wasallam, wa muhdasa, wa junuba wa wa wa wa masyia, maksud dari perkataan Aisyah ini bahwasanya kebanyakan kondisi Nabi sallallahu itu yadkurullah Beliau mengingat Allah. Berzikir kepada Allah. Mutatahira. Apakah boleh dalam keadaan bertahara. Dalam keadaan tohoroh, Dalam keadaan su, suci. Kemudian. Wamuhdasa. Atau boleh juga dalam keadaan berhadas. Berhadas bukan dalam keadaan suci. Wajunuba. Bahkan juga beliau berzikir kepada Allah dalam keadaan apa? Junub. Dalam keadaan junub. Beliau juga berzikir. Waqaimaa. Dalam keadaan berdiri waqa'ida dalam keadaan duduk dalam keadaan berbaring dalam keadaan berjalan wallahu a'lam. Ya semua keadaan kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah lepas dari apa? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Diterangkan dari perkataan Imam Al-Mubarakfuri. Ya. Yaitu ulama yang mensyarah Sunan Tirmidzi Dalam kitab Tuhfatul Ahwadi, karya Imam Al-Mubarak Furi rahimahullahu ta'ala, menerangkan tentang hadis ini juga. Kata beliau, maksudnya, beliau mengingat Allah, Fikuli Awqad, pada seluruh waktu-waktu, semua waktu beliau mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah dalam keadaan bertaharah, dalam keadaan berhadas, dalam keadaan junub, dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, berjalan, berkendaraan dan juga ber, berkendaraan. Ya. Kemudian beliau juga menukil perkataan Imam Nawawi bahwasanya wa'lam annahu yukrahu dzikir fi halatil julus 'alal baul wal gha'it wa fi Perhatikan. Dan ketahuilah ada tiga kondisi zikir itu makruh. Makruh. Bukan haram. Makruh. Kalau dilakukan, tidak mengapa. Kalau tidak dilakukan, lebih utama. Itu makruh. Kapan itu makruh berzikir? Pertama, Fihalatul julus. Alal baul. Ketika dia duduk dalam keadaan baul. Sedang apa? Kencing wal dalam keadaan dia buang air buang air besar ya wa jima' dan ketika dalam keadaan jima' dalam keadaan jima' ini tiga keadaan yukrah dibenci makruh orang itu berzikir selain keadaan itu semua keadaan selain tiga keadaan ini maka dia apa disyariatkan untuk berzikir kepada Allah subhanahu Wata'ala ia Kemudian disebutkan Tentang keadaan di dalam Qabawul hajat Menulikan hajat Yukrahulil qa'id Dibenci makruh Bagi orang yang duduk Alat Qabawul hajat Sedang menulikan hajat Dibenci ayat kurallahu Dia mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Dari sesuatu dzikir semisal Bertasbih Falay dia nak bertasbih, wala Dia tidak bertahlil, wala salam, tidak menjawab salam. Ketika kita buang hajat, ya, ada yang mengucapkan salam masuk rumah. Sementara kita buang hajat, maka kita nak menjawab salam. Wala dan tidak menjawab jawaban orang yang bersin mengucapkan alhamdulillah, ya, ada orang bersin di luar wc. Kita sedang di dalam WC, perlu kita balas bersinnya. Dia baca Alhamdulillah. Alhamdulillah di dalam. Ya Alhamdulillah. Tidak perlu. Ya. Tidak. Wa la ta'ala idha atas. Atau dia sendiri yang bersin. Pernah ki bersin dalam WC? Pernah. Maka dia. La yahmadullah idha atas. Dia tidak memuji Allah ketika bersin di dalam WC ketika kawal hajat, dia buang hajat. Dan walayakulu mislama dan dia tidak mengucapkan seperti apa yang diucapkan muazzin. Artinya tidak menjawab azan. Ya dalam WC tidak menjawab azan. 6. Nanti dia keluar baru dia boleh menjawab azan tersebut. Wakalaika la yati bishay min hadil azkar fi halil dan juga dia tidak menyebutkan zikir-zikir ini Semua tadi Tasbih, tahlil Menjawab salam, menjawab orang yang bersin Atau dia bersin sendiri Dan dia mengucapkan Alhamdulillah Tidak perlu membaca zikir-zikir tadi Tidak perlu juga menjawab azan Ketika Fihalil jima' Di saat Di jima' Di saat jima' Dimaklum ya Baik Wa idha'ata safihajah wajah Ibu Allah Ta'ala fi nafsihi, perhatikan, walayuhirrik bihi lisanuhu, apabila dia bersin dalam kondisi seperti ini, kondisi buang hajat, dia bersin, kondisi dia sedang jima bersin, maka kata penulis, dia memuji Allah, fi nafsihi, dalam dirinya, jiwanya, walayuhirrik bihi lisanuhu, jangan digerakkan lisannya, artinya lisannya tidak bergerak, menunjukkan boleh berdikir dalam, Hati. Zikir dalam hati boleh. Ya kan? Zikir dalam hati dibolehkan. Ya. ya ini yang diinginkan dari tiga kondisi zikir. Ada tadi zikir, lisan, dan hati. Ada zikir hati. Seperti ini ya keadaannya. Zikir hati ketika kita dalam kuisi. Ketika kita dalam keadaan jima. Maka berzikir dalam hati. Tidak menggerakkan lisan. Dan ada keadaan zikir. Lisannya saja. Hatinya Tidak. Berzikir nah, sekarang, saya ingin sebutkan kondisi yang ketiga ini. Apakah tercela? Kondisi orang berzikir, lisannya saja berzikir dan hatinya tidak. Hah? Apakah tercela? Hmm? Cara mutlak Hah? dirinci di luar keadaan itu, di luar keadaan ini di luar dari keadaan-keadaan yang disebutkan tadi bukan di dalam bukan dalam menunaikan hajat bukan dalam keadaan jima dia berzikir di lisannya, tapi hatinya lalai hatinya lalai ada rinciannya disebutkan oleh Syekh Saleh Al-Utsaym al, al -Alu bila menyebutkan apabila kondisi hati lalai tersibukkan dengan sesuatu yang tidak bermanfaat maka di sini tercela Lisannya berzikir tapi hatinya sibuk dengan perkara yang tidak bermanfaat. Maka di sini tercelah. kondisi dia ter tercela. Adapun kondisi kedua, rincian kedua, apabila lisannya berzikir dan hatinya sibuk dengan yang lain dari selain kalimat zikir, tapi hatinya itu sibuk dengan sesuatu yang bermanfaat atau boleh jadi lebih bermanfaat maslahatnya lebih besar maslahatnya. Ada sini tidak tercelah. dan beliau menyebutkan contoh. ini contohnya bagus sekali. Saya juga baru dengar dari beliau rahimahullah atau hafizahullah. Beliau masih hidup, beliau uh, pernah menjabat menteri agama. Syekh Saleh Al-Syekh dari cucu cucu keturunan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ini cucunya diantaranya. antaranya. Syekh Saleh Al-Syekh. Jadi kalau ada nama ulama di belakangnya tertulis Alu Asy-Syeikh al Alu itu adalah keluarga asy yang dimaksud Syekh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dia adalah keturunan-keturunan dari asy Muhammad bin Abdul Wahab. Syekh Saleh, Menteri Agama periode yang lalu. beliau sebutkan contoh, seperti dari contoh perkataan Umar Al-Khattab radhiyallahu taala Kata Umar, "Ana fi salah untuk kuntu fi salah ana" Ujawizu Ujahizul Jais fi salah Kata Ibn al anhu Saya pernah dalam solat, Dalam solat itu orang berzikir tidak? Pasti berzikir Tapi beliau bilang dalam solat Saya pernah memikirkan Mengatur Ujahizul Jais Mengatur pasukan Sementara saya dalam keadaan solat. Jadi Beliau membaca ayat Membaca surah Membaca zikir tapi pikiran hatinya itu memikirkan apa strategi perang. Ini Umar memikirkan mengatur pasukan untuk dia atur sebagai strategi. Itu dalam soal dia pikir. Ah di sini pertanyaannya apakah tercelah lisanya berzikir hatinya memikirkan yang lain? Dilihat. Kalau hatinya memikirkan sesuatu yang lebih bermanfaat. Dan di sini dia lebih bermanfaat karena mengatur maslahat masyarakat masalah negara bahkan masalah rakyat masalah darah kaum muslimin itu penting walaupun dalam sholat ya yang terkadang sholat kita kita malumi syaitan datang melelehkan kita dalam hadis bukhari muslim syaitan datang takul utkur kada utkur kada utkur kada ingatlah ini ingat ini ingat ini kan begitu kan kita alami tuh ingat ini ingat ini ingat itu hit hatta la yagri kam yusoldi. hingga dia tidak tahu sudah berapa rakaat salatnya itu setan datang karena kita ingat sesuatu di luar solat sehingga disebutkan dari perkataan Imam Abu Hanifah ketika ada yang bertanya kepadanya ya Imam bagaimana caranya supaya saya mengetahui di mana barang saya hilang maka Imam Abu Hanifa mengatakan soldi salatlah nanti datang setan ingatkan di mana barangmu <laughs> betul Ya dia sholat. Datang sholat dan dalam sholat ingat, oh barangnya di sini tersimpan. Dilupa. Itu dalam sholat dia ingat. Jadi hatinya di mana? Di luar sholat. Nah, tadi Uman khotob, hatinya di mana? Juga di luar sholat. Tapi dia memikirkan mengatur strategi perang. Mengatur pasukan. Dan ini masalah lebih besar. Jadi kalau kondisi hati begitu, lisannya berdikir, hatinya lalai pada sesuatu yang lebih bermaslahat, maka tidak mengapa bahkan lebih utama. Terkadang lebih utama. Jadi, tiga kondisi tadi itu, semua ada contohnya. Semua ada contohnya. Wallahu ta'ala nam. Nak tafi bihan qadar ilahuna subhanahu alhamdulillah. Asyadallah ilah ilah anta. Astagutu bilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.